Baiklah sahabat Lesti dan Bilar dimanapun berada ya, Untuk menemani santai malam kalian saat ini Bagi mereka menyuguhkan kabar bahagia dan spesial Pastinya dari idola kesayangan kita Di kabar pertama persahabat ada menggunakan spesial Dan kabar spesial banget dari 3D Entertainment Yang mengunggah video persahabat dia saat bunda Lesti Memenangkan Piala Penghargaan Indonesian Music Award 2022 Pasti warga Konoha semuanya terharu dan pastinya bangga dengan sosok Lesti yang sangat berprestasi Disimak bersahabat ya Ucapan terima kasih dari Bunda Lesti untuk semuanya Tak lupa juga Bunda Lesti di disini Mengucapkan terima kasih banyak Untuk yang mendukung Terkhusus Lesti Lovers Leslar Lovers Yang sudah mensupport karya-karya Bunda Lesti Yang sudah mendukung karya-karya Bunda Lesti dan pastinya berterima kasih juga dengan suami, anak, Masya Allah banget ya. Mudah-mudahan Lesti Kejora selalu berkarya dan selalu memberikan karya-karya terbaik. Amin. Kita lihat juga persahabat kalimat caption yang dituliskan oleh 3D Entertainment. Selamat kepada Lesti Gejora yang telah memenangkan penghargaan Female Singer of the Year dan Social Media Artist of the Year di penghargaan Indonesian Music Award 2022 by Langit Music. Terima kasih untuk official Lesti Lovers Indonesia, official Leslar Lovers Indonesia, atau support yang tiada hentinya untuk Lesti. Semoga Lesti bisa terus semangat berkarya di Belantika Musik Dangdut Indonesia, amin Masya Allah banget ya Tentunya, pecinta Lesti Kejora siap dukung karya-karya Bunda Lesti Mudah-mudahan Bunda L bisa memberikan karya terbaru Dan karya-karyanya bisa diminati oleh banyak orang, amin Kemudian juga persahabat ada postingan dari Bu Fir nih ya. guys Bu Fir, persahabat ini mengenai fans best Leslar ya kita lihat nih ada tentunya pertanyaan juga sebelumnya benarkah bufir kalau ia aku follow nih karena dia aku follow its bitter tea dan kita lihat jawaban dari bufir bukanlah ini bufir kasih tahu teh kejora itu salah satu tim admin di grup bufir televiv Leslar lovers mana mungkin dia teh pahit orang pas awal kasus Leslar dia war sama teh pahit kok Ente kadang-kadang ente ya katanya tuh persahabat Mudah-mudahan fanbase selalu kompak, selalu solid juga untuk mendukung yang terbaik untuk Lesti dan Bilar Berikutnya juga persahabat ada unggahan terbaru dari Bibi Indi Bibi Indi mengunggah video nih persahabat ya Lagi bersama Mama Kejora oh, Lagi di mana nih Bibi Indi dan Mama Kejora Masya Allah banget ya Mudah-mudahan ada kabar baik, ada kejutan bahagia pokoknya untuk kita semuanya. Amin. Doakan yang terbaik saja ya untuk Leslar dan keluarga. Mudah-mudahan kita semua juga selalu diberikan kesehatan. Kemudian juga persahabat kita lihat di unggahan intip Celeb antv. Kembali persahabat ya, berita Leslar. Tentunya dikabarkan oleh media atau akun gosip katanya papa Bilar sudah diboikot oleh televisi tetapi masih beredar berita di televisi mengenai Lesti dan Bilar. Komentar pun bersahabat, ya, tentunya beragam dari para fans. Di antaranya berasal dari akun Mulyati 24 udah Mina tuh jangan diungkap-ungkap lagi bikin netizen negatif lagi ini mah lagian sekarang mah udah baik-baik lagi tuh persabaran. Itu salah satu tanggapan ya dari para fans mengenai kabar dari televisi yang mengabarkan soal Leslar Katanya sih sudah di boycott tapi beritanya di mana mana Memang nama Leslar persabatnya itu nama yang sangat fenomenal sekali Mudah-mudahan pokoknya dolak kesaingan kita selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik